What's up guys kembali lagi cuy bersama gua di Cide Slotter yang pastinya bersama sensa 138 Kali ini gua bermain di gate shop Olympus lagi dan lagi tidak bosan-bosannya cuy Hari ini bermodalkan 218.000 Sebelum masukin game lebih dalam, alangkah lebih baiknya kalian tekan tombol like, comment, and subscribe Dan share sebanyak mungkin supaya gua makin semangat dan semakin berkembang channel ini Untuk berbagi info slot gacor di gate of Olympus Oke okay? Kita langsung aja 30 turbo ya guys ya di bed 2400 aktifkan double change-nya. Yang belum tahu gua bermain di mana, gua bermain di sensa 138, yang belum punya akunnya nanti gua sematkan di kolom komentar dan di kolom deskripsi ya guys ya. Windy terlalu gede kayaknya bednya cuy. Gede apanggan nih cuy pakar udut kalian seduh kopi kalian jangan lupa ya cuy untuk menemani kalian menonton konten atau info slot gacor hari ini bersama Cidai Slotter dan sensa 138 ya guys ya 3 hmm, sekitarnya cuy masih 13 free spin tersisa cuy masih standar aja nggak terlalu nyedot amat di sini bet 3000 bedil kali 10 nggak nyantul anjir kali 10 gua nggak nyantul cuy kali 10 gua nggak nyantul anjir Oke, gaskan lagi dong. Jam pastinya pecah. Udah ada skater, cuk. nggak bakalan bisa ditembak ke cuy Atau ada orang yang pecahin rekor, cuy. Bisa ditembak, cuy. Oke, gue turunin bet. Langsung by 1.200, kita lihat apakah Dewi fortuna berpihak. Kepada kita hari ini, cuy. Mudah-mudahan aja berpihak, cuy. Menaik 300.000. Ya, Kemarin udah menang banyak, cuy. Hari ini cuman cari buat ongkos beli udut ya cuy ya yang penting kemenangan kemarin enggak perlu diambil dan nggak perlu diganggu gugat hari ini enggak perlu banyak-banyak WD nya kasih yang mantap jiwa aja lah naik 300.000 dari modal 200 sudah lumayan cuy ya enggak terlalu nafsu hari ini main santai-santai aja yang penting kita main hari ini cuy ya oke lumayan perkalian udah 6 ya cuy ya Hmm, jambat dai cangkir amirnya one again cuy. Cangkir amirnya one again anjir. Spin di 5, multiplier baru 6. Oke, okay, ditambah multiplier 5 lagi cuy. Balik modal aja lah udah senang nih gua. Enggak dikasih Brody di. Multiplier udah sebelah nih. Oke, okay, 6. Udah connect cuy udah aman nih, udah ada perkalian cuy. Allah cok. sekali sekali doang hit, baru ngerasain nice nih cuy baru gua ngerasain nice anjir hmm lumayan jenjin atau realnya connect cuy ya mega kah ah mega cuy lumayan cuy ya lumayan lumayan lumayan lumayan B1200 B12, B12, B12, B12, eh, B1200 sih balik cuma 80.000 gincin gitu. Oke okay, lah kita main santui dulu cuy ya cuma 100 100.000 lagi cuy ya Turunin dulu bednya cuy Sinkronin sama saldo Langsung bye Mudah-mudahan kali ini Meleduk ya cuy Mudah-mudahan kali ini meleduk ya Gas Kasih gas Uh jam pasirnya cuy 3000 cuy Bedilin lagi us kuning, Kuning kuning kuning kuning Nice Gas Kali 8 cuy udah lumayan nih cuy ya 8 kali 7 59 lumayan sensasional pertama di bet 80.000 cuy Spin masih 13 cuy connect lagi dong yus Anjay kali 5 nggak connect cuy Kali 8 connect oke okay, lumayan cuy Jam pasir lagi boleh us Oke okay, manis cok dikasih lagi jam pasir cuy. Lumayan lumayan lumayan udah kali 16 cuy lima ribu lagi cuy, lima puluhan ribu lagi, oke okay, kali 5 ah manis nih, gua suka nih kalau kali turun, dia tiba-tiba konek, -tiba kan mantap jiwa cuy, gas, oke okay, ijo alas ah, ya cuy, cangkir amirnya oni again cuy, uh, perkalian udah 23 cuy, spin masih 11 mudah-mudahan JP Paus ini cuy, mudah-mudahan JP Paus ini cuy, mudah-mudahan mantap jiwa cuy JP Paus cuy. Hijau Alah, nggak connect cok Oke, okay, birunya connect Perkalian udah 27 cuy Emang aku neogen gintil Kok bisa nyeset birunya satu doang disitu coy Connect gus 12 Oke, okay, cincinnya connect cuy Perkalian 12 beh mantap jiwa cuy Udah perkalian 39 Oh, nice nice nice nice nice Sisa 3 spin lagi cuy sisa tiga spin lagi cuy di sini cuy. Kuning. Terus nyambut tes. Anjay. Beh, cuma 200 ribu, cuy tapi tapi kita buy di 800 cuy. Profit gede itu cuy. Hmm, jam pasirnya ini agen cuy. Cocol manja dulu ya cuy ya. Barusan profit enggak ngan langsung di buy ya cuy. Ya kita cucul manja sekali dua kali kan. Oke, gua gas ya cuy. Ya. Bed 2400 ya ngasih nggak ngasih ya mau gimana lagi kita pasrah aja cuy dengan keadaan cuy mudah-mudahan sih dia ngasih lagi cuy gua nggak minta modal gua dorat profit 100000 ribu aja udah gua senang hari ini kali 5 cuy nggak nyantuk cuy kali dua nggak nyantuk lagi cuy kali dua nggak oke okay, konek pengujannya cuy ditambah lagi kali dua oke okay. dampak multiplier spin 11 tadi ya enak cuy spin masih belasan multiplier udah gede cuy tapi ini kali ini mudah-mudahan kayak gitu lagi cuy biru connect mantis Gas lagi dong. Jam pasir gua connect, Zeus. Kuningnya connect, merahnya dong ya sampai one again. Hijau nya connect, biru merah boleh cuy. Biru oke, okay. merahnya one again cuy. Tembak 11.000 us. Anjing, dan cramernya one again cuy. Megalodon cuy ya. Spin 6, eh player 6, spin masih 17 cuy. Connect jam pasirnya oni again gentil konek biru sama kuning boleh cuy nice kuning pecah merahnya pecah cuy merahnya juga pecah yang ikut cuy perkaliannya mana us anjir nggak dikasih perkalian cok kali dua oke okay. hijau konek sama biru kuningnya One again lagi cuy ngehit di awal di akhir cok dia cok pin bisa sebelas ya. hmm Talah buat spin 11, gara-gara pecah speed, Eh, multiplier 11 sih Spin 3 Oke, okay, perkalian udah 17 nih, kasih jam pasir Pecah dong, us, bisa us, yang ngehit dikit dong Oh, ini again jam pasir, us, kasih di atas virus. Kontol nggak dikasih dia, cuy Last spin Us, perkalian, us Nice Oke, okay, manis, cuy Ini apalagi, notif apa nih, ciri-ciri ini cara melaporkan goblok ya Oke lumayan cuy, udah 300-an ribu ya cuy ya Seperti niat gua ada awal Gua nggak perlu lama-lama, nggak -lama, perlu basa-basi lagi cuy coba Cu -cu -cu manja dulu cuy ya Mungkin sampai saat sini aja video kali ini cuy Konten kali ini semoga bermanfaat lagi buat kalian info slot gacor hari ini cuy ya Di kolom diikutnya assalamualaikum semuanya See you next video bersama Sensa 138